semangat pagi kawan-kawan hari ini eh, kami kedatangan paket yang sangat istimewa ya ini dari BSF atau black Soldier pie Dimana paket ini isinya adalah maggot yang sampel gratis ya ada 200 maggot Uh, pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Mbak Yuri kepada Mbak Uji atas kiriman paketnya yang sudah sampai hari ini barusan sampai diantar oleh Pak Pos baiklah kita langsung uh, unboxing dari kiriman Mbak Yuri yaitu berupa sampel maggot atau sampel Lalat tentara hitam yang sudah kami terima, uh, kalau kita lihat sampelnya bagus, sangat rapi, dan luar biasa. Langsung saja kita melakukan unboxing, kita buka. Uh, Sampelnya ini, mudah-mudahan, isinya di dalamnya, maggotnya masih sehat semua. Luar biasa Ternyata maggotnya sangat sehat Ada 500 maggot Gratis yang dikirim oleh Mbak Yuri dan Mbak Uci Ini up to dari 200 Terima kasih banyak uh, Bimbingan Serta kirimannya Kedepan Saya akan mengupload lagi Uh, kandang dan juga budidayanya moga-moga berhasil dan tetap semangat terima kasih banyak